mantap sekali jeder dulu angkat ketek lu Jeyus aduh kakek Jeyus emang mal... si aki aduh ngelag bosku aduh ngopres layar gua anjing wah ya anjing duh ngelag coy weh nggak bisa lu waduh parah weh nggak bisa digerakin masa gua juga ini gila waduh waduh waduh wah anjir nggak bener nggak beres nih wah jangan-jangan akun gua dikunci nih enggak lah anjir Wah kenapa nih anjing Oh wifi gua kayaknya nih mati nih kayaknya nih Udah. Hey yo, welcome back again Kembali lagi bersama gua dan kakek Zeus ya brother and sister semuanya Apa kabar kalian semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya bosku Seperti biasa dinaikin turunin dulu bednya Kita cobain step tombolnya Pastikan step tombolnya berfungsi dengan baik ya bosku Jangan lupa centang kanan juga aktif ya eh, centang kanan Centang double ceng ya Double cengnya diaktif ya double chance atau taruhan ganda itu diaktifin ya bosku ya kita langsung gaskin aja semoga dikasih yang mantep-mantep uh mantep emang langsung dikasih please pin ya bosku baru bi kita bilang semoga dikasih yang mantep-mantep emang the best banget sih ke kegeus ini seperti biasa juga modal gue gue lebih sering pakai modal 50 ribu aja ya bosku ya karena ya, jangan banyak-banyak ya bosku ya kalau uh, gue selalu memberikan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 bisa nggak ya? Bisa, bisa banget emang. di Cuman di pragmatic play ini aja lah ya, kan? Di pragmatic play di semua game slot lah, kayak gitu. Juga bisa kok, kayak gitu. Banyak yang dapat modal pecian, modal bocap, cepet dapet jutaan, bosku ya. Bahkan gue pernah juga ya, modal free bet modal dari gratisan ya, tanpa depo. Kita cuman klaim, kita daftar ID-nya aja ya, kita klaim bonus, kita klaim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 Enggak seperti RTP-RTP dari website lain ya bosku Makanya hati-hati lihat-lihat RTP lihat RTP-nya Lihat-lihat websitenya Jangan jangan sampai kalian salah ya bosku ya Kalau website yang gue saranin gue pakai ini Pasti valid lah ya Akurat banget Silahkan aja dicoba Langsung cekiclot ke tentang channel gue Atau di kolom komentar gue juga taruh linknya bosku ya Enggak usah ragu lagi Langsung gasken ya Langsung digaskin aja hmm, Mantap sekali cincinnya bosku oke okay, karena sekali ya bosku oke okay, spin turbo kali 30 aja kita ya kita bikin turbo 30 centang kanan aktif ya bosku hmm, mantap sekali ayo ayo ayo gimana-gimana ah, nggak berhenti-berhenti dosa ini juga bagi kalian jangan gunakan bat yang tinggi ya bosku ya Bet-bet receh aja ya 200-500 ya gak usah yang gede-gede dulu apalagi kalau kalian modal cuma gocap bagi gue jangan coba-coba bet gede ya tapi kalau bagi kalian yang yakin biasanya kalau orang yang keyakinan yang tinggi itu biasanya Dewi Fortuna keberuntungan itu pasti uh, dekat ke dia ya boski kalau lo yakin benar-benar yakin lo gasken aja pasti lu dapet kalau lu gak yakin jangan coba-coba hmm. untuk mau main bad gede ya bosku rungkat lo rungkat asli rungkat banget abis walaupun itu RTP nya lagi tinggi pasti abis kalau lu terlalu pede ya bosku ya eh terlalu pede nggak terlalu pede maksudnya jadi harus ya nomor satu itu PD dulu ya percaya diri dulu oke kita langsung gasken aja 40 ribu ya kita all in lah gasken karena RTP-nya sudah momennya sudah deket kayaknya ini kita coba aja ya semoga feeling gue betul ya kalau feeling gue sih jarang banget salah ya, uh, ya plus, pasti setiap orang kadang-kadang ngerasa gak percaya diri sometimes ya kadang-kadang Jadi langsung aja bosku, sepertinya, aduh, sepertinya ini feeling gue salah kali ini nggak apa-apa ya bosku ya, nggak selalu betul kan orang feelingnya. ih satu lagi tuh cincinnya connect tuh bosku, waduh kalau gini nggak balik modal berarti habis dong kita nggak apa-apa bosku, Gua upload nih pokoknya, menang kalau gue upload bosku tenang aja. Kuningnya masih connect, ini masih ada kesempatan nih. Coba kali ini 500 keluar, pasti langsung kita balik modal ya, Bosku. Aduh, tiga lagi, lagi, dua lagi, bukan huh. preto. Anjir, cincinnya dong, konek cincinnya, cincinnya konek. Aduh, boncos, bosku, boncos. Panjing, boncos anjing, modal. Boba 40, cuman... Siapa tempat review bosku boncos ya? nggak apa-apa langsung kita coba uh, ini aja Apa quick 50 aja ya? Langsung aja karena tadi pecah. Oh langsung dapat tambahan lagi bosku. Tadi soalnya gue feeling untuk baik kenapa karena gue udah pecah di luar, dapet sensasional di luar yang tadi bosku ya. Nggak sensasional sih mega kayaknya tadi. oke langsung aja kita coba ini Biasanya kalau buy spin kita boncos ini free spin gratisan pasti mantep nih. semoga aja bosku ya. Balik modal kayak lu minimal ya.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 biasanya ya bosku ya malumlah battery bosku kita oke okay. satu lagi dong skater ini biar tambahan ah oke okay. oh uh, mantep jam pasirnya konek bosku Oke okay, jos ini pasti sensasional ini udah pasti nih merahnya connect juga gila batu merah uh auto dong auto dong iyalah auto sensasional lah i dapet ya kan 138.000 bosku kapan lagi bosku ya kan benar kan apa kata gua kalau misalnya kita buy spin boncos pasti kalau segera langsung dapat free spin dapat gratisan kita pasti langsung comeback ya epic comeback tadi modal tinggal 10.000 bosku hampir boncos ya ya hampir boncos sudah boncos hampir rungkat ya bosku Yang lagi ngerokok di rokok dulu kopinya, eh Di rokok dulu kopinya, dihisap dulu rokoknya, diminum kopinya. Maksud gue, ya, kita minum kopi dulu ya, Bosku. Ya, biar santuy, lumayan. Kalau udah dapat sensasional gini, kan udah tenang. Jadi, kita sambil ngerokok, ro ngopi-ngopi aja dulu, ya. Dinikmatin aja hidup lu, ya, Bosku. Jangan dibawa sepanang, Bosku. Gila mantul banget sumpah kopinya. The best of the best ini kopinya. Oke, okay, kan, Mantap. Nah, lap konekin lagi lah Merahnya. Aduh. Lumayan bosku dapat 160.000 dari modal cuma tinggal sisa 10.000 bosku. Gila gokil gokil gokil gokil gokilat nih. mantap. Jos gandos ya. Top, top ya pokoknya mantap sekali. Oke, okay, hijaunya connect Bosku sisa tadi ya. Kita habisin aja dulu sisa quick yang tadi. Hmm. Lihat ya, momennya tuh baru tiba ya. Momennya baru muncul tadi. Untung kita langsung dapat si free spinnya. tanpa kita buy spin. Langsung dapat ya. Kalau kita buy spin malah tadi terlalu dini kita buy spinnya. Tapi gak apa-apa lah, mantap tuh udah dapet 160.000 ribu. Ayo cincinnya konek juga dong ya, mantap sekali jeder dulu angkat ketek lu, Jayu. Aduh, kakek Jayu ih si aki Aduh, ngelag bosku. Aduh, ngelag layar gua anjing. Rumah aja anjing. Duh, ngelag coy. Woi, gak bisa Loh. Waduh, parah. Woi, gak bisa digerakin, Mas Gue juga ini. Gila. Waduh, waduh, waduh wah anjir gak bener gak beres nih wah jangan-jangan akun gue dikunci nih enggak lah anjir wah kenapa nih anjing oh wifi gue kayaknya nih mati nih, nih. ayolah sebentar wifi nyala gak sih Ih, nyala kenapa ya aduh oke okay. Sampai di sini aja ya bosku ya Ini gua upload ya bosku ya. Thank you banget buat kalian yang selalu Setia dukung gue ya. Yang selalu Apa Memberikan gue dukungan Support ya Selalu like, comment, dan subscribe Channel gue Thank you banget buat kalian semuanya Ketemu lagi di konten gue selanjutnya See you guys semuanya Bye-bye Sampai jumpa waduh gak jelas banget nih gila sumpah gila udahlah kita WD aja bosku ya woi udah bisa nih oke okay. gua WD dulu ya bosku thank you ya gua WD dulu biar enggak disedot lagi nih gua WD dulu bosku